Tari Putri Pinang Gading Diangkat dari legenda masyarakat Membalong Kabupaten Belitung Alkisah Seorang nelayan yang menemukan Sebilah bambu yang dapat bergerak Dan selalu saja menghampiri Saat ia sedang mencari ikan Karena merasa aneh Kemudian bila bambu tersebut dibawanya pulang dan disimpan Namun alangkah terkejutnya Pada suatu hari Bambu itu terbelah dan ternyata berisi seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Putri Pinang Gading Setelah tumbuh menjadi gadis cantik Putri Pinang Gading mewarisi kemampuan berburu dari sang ayah Kemampuannya memana sangat dikagumi Hingga pada suatu masa datanglah seekor burung buas atau garude Mengobrak ngabrik kebun dan ladang bahkan telah memangsa seorang penduduk kampung Kejadian tersebut membuat seisi kampung menderita kelaparan karena mereka takut keluar rumah untuk bekerja. Peristiwa itu membuat Putri Pinang Gading bertekad memburu Garuda dengan menggunakan busur dan anak panah yang telah dirumuri racun. Sang Putri pun berhasil membunuh burung tersebut. Konon di tempat jatuhnya burung Garuda, kini menjadi tujuh mata air sungai dan panah beracun yang menancap di dada burung tumbuh menjadi rumpun bambu yang diyakini beracun dengan penata tari Ade Widyasari penata musik Riko Zukanain penata rias busana Anti Nova hadirnya berbahagia inilah dia Putri Pinanggarin dari Bangga Bangka.